Selamat datang, datang kembali di Media youtube channel Yee. Seperti biasa, bareng saya Bagas Begani dan saya Acos dari grup Anggota Weak Keluarga uh, Anggota Grup Weak Keluarga maksudnya? Iya yeah. <tuk> Nah, kali ini kita ada satu topik lagi yang sebenarnya udah lama banget ingin kita bahas yaitu arti emoji yang beda-beda di tiap negara Jadi. Di Indonesia, artinya apa? Dua orang itu artinya, artinya Artinya apa biar nggak salah paham gitu, ya. biar nggak salah kaprah gitu. Oh iya, nggak chatting sama orang orang Iya, yo iya, yo i. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Emoji ini adalah salah satu dari tiga monyet bijak yang disebut Nizaru Monyet Sino Evil ini penggambarkan tangan yang menutri matanya Yang arti sebenarnya yaitu monyet ini tidak melihat kejahatan Atau Sino Evil itu hmm. Namun dalam penggunaan emoji ini di Indonesia itu malah menggambarkan sebagai ekspresi uh, malu yang lucu Jadi kayak monyet ah gitu Lucu kan? seringnya malah digunakan buat ini ya waktu PDKT terus dia bilang kangen terus malu-malu ah, ada emoticon ah, monyet mo gitu mo ya <laughs> <laughs> monyetnya legas oh, ya gitu ya iya, agak lihat ke sana ke. oke, oh, oke okay. okay, selanjutnya ya nomor 2, emoticon pale of poo ini bentuknya kayak adonan kue yang warnanya coklat atau ee eh, tersenyum kalau di Indonesia ini digunakan sebagai hujatan Biasanya kalau kita menghujat orang itu pakai doang tai atau sebagainya Tapi beda lagi kalau di Jepang Di Jepang itu malah digambarkan sebagai simbol doa kesuksesan Jadi kalau kita di Jepang itu enak Mau doain orang sukses kirimin aja mau ikon tai gitu kan <laughs> Akhirnya, nah. Ta tainya tetap mengegas gitu loh Pasti lihatnya tai tai-nya tai <laughs> Gitu ya orang, orang Jepang aneh ya? Iya aneh-aneh malah Terus yang ketiga Wajah tersenyum dan lingkaran biru di kepala, atau smiling face with halo Wajah kuning dengan mata tersenyum, senyum tertutup, dan lingkaran cahaya yang di... Biasanya di atas berwarna biru di atas kepala ya, kayak orang meninggal tuh ya, ruara orang meninggal Seringkali digunakan untuk mewakili malaikat doa atau berkat Dapat juga menyampaikan perilaku malaikat, misalnya melakukan perbuatan baik Emoji ini sering juga disebut dengan angel atau halo di Indonesia Emoji malaikat atau yang ini sering digunakan untuk melambangkan perbuatan yang baik. Misal, uh, aku habis nolong orang nih, kalau nggak habis ngedoain, semoga hmm. kamu sukses ya. Terus dikasih lambang itu loh emoji itu. Beliau nggak ya. nggak relevan oh. juga sih. Ya akhirnya dia kayak apa namanya sombong, sombong gitu sombong. loh. Akhirnya nggak nggak terlalu ikhlas. Kalau kemarin-kemarin kan lihat di teman-teman kayak Bismillah terus emotikannya itu. Nah, enak sih? Iya enak Nah terus kalau lihat Bismillah terus harus ngapain akunya nyai gitu. <laughs> bener juga kalau iya kalau biasanya kalau ditulis video kalau nggak satu sih ya. Iya Bismillah, Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah terus ya nyung. mungkin bagus dia bersyukur dan nah, cuman kayak cobalah kalau bikin story kan yang mudik atau yang menghibur ya, gitu. yang menghibur ya Astagfirullah hujan terus ada emoticon yang ya, itu kan gak pas cuman nah, gitu. <laughs> jadi jadi emang gak pas bener kalau iya, dia sebenarnya gak pas <laughs> lanjut Nah, emotikon yang keempat ini dia thumbs up atau jempol kayak gini. Dia sering digunakan kalau di Indonesia itu itu untuk eh, apa namanya Menyingkat kata oke okay, oke. Okay, gitu. Oke okay, oke. Okay, Kumpul okay. yuk oke. Okay. Kencan yuk oke. Okay, Gan. Gitu nah, tapi iya okay. mata-mata. Bukan. Nah kalau di Yunani dia malah dianggap sebagai simbol penghinaan. Kalau di Indonesia kan dia positif. Oh, okay. Nah kalau di Yunani itu malah vulgar kayak ini. Tuh nggak boleh. Vulgar dia menghina ya. orang apa artinya? menghina orang apa menghina orangnya apa menghina... ya karena taps up ini dia vulgar juga di Yunani ngawas dianggapnya apa ini ini dianggapnya menghina orang <laughs> nggak menghina orang apa gitu loh Lu panas kah biasa lo <laughs> <laughs> panas <kah dia? laughs> nah, jadi kalau di Yunani atau bagian negara timur tengah di sana Eropa timur dan Eropa tengah tuh kayak gini tuh dianggapnya itu sebagai penghinaan, hmm. soalnya dia melambangkan kayak penis laki-laki ya penis laki-laki lah, lu cinta nih jadi kayak gini dia dianggapnya penis, tapi pertanyaannya penis apa yang telurnya berkali-kali lebih besar daripada batangnya skip skip skip skip lalu ada emoji batuk batuk nah. Senyum simbol atau slightly smiling face, emoji dengan gambar wajah kuning dan mata sederhana terbuka tersenyum tipis dan tertutup jadi, gitu, menyampaikan berbagai macam perasaan positif, bahagia dan ramah. Nada suaranya juga bisa menggurui pasif-agresif. Ironis seolah-olah mengatakan ini baik-baik saja padahal sebenarnya tidak. Sok kuat berarti sok kuat. Iya, sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, apa apa kok kuat, sok kuat, sok apa apa kuat, senyum. senyum terus di Indonesia sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, apa kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok kuat, sok Yeah. Apakah itu artinya anda diizinkan untuk bermain dengan teman-teman anda? Tentu, Tentu saja ya. tidak. Itu yang bikin WA sama emotikon-emotikonya itu penuh kepura-puraan. Nah, yeah, sebenarnya ya kan. Jadi kayak, kayak, kita mau ngiayain salah, hmm, mau nggak kok kayaknya diizinin. Oh, jadi oh, kamu nggak salah. Oh ya kamu oh, nggak apa-apa kok. Terus giliran diiayin, WA lagi. Oh hmm. jadi kamu nggak peduli. Kan yeah. Bahasa standar kadang kita tanya kamu kenapa saya dikejilmin aku nggak apa-apa kok ada emosi tersenyum nggak terus kok ngabek gitu kan hmm. akhirnya akhirnya kita cuma menerka-nerka kan <laughs> jadi penuh kita... penuh drama gitu emosi <laughs> kayak itu penuh drama sebenarnya terbaa pura-pura sudahlah buat kita skip lanjut aja oke siap siap emoji tepuk tangan ayo ayo tepuk tangan dulu tepuk tangan dulu Jelasin. oh saya ya? emoji tepuk tangan ini sebenarnya di Indonesia ini kan dia dimaknai sebagai clipping hands atau tepuk tangan kalau standar di dunia apa namanya emoticon ini dia menunjukkan uh, selamat atau perayaan merayakan, tapi beda lagi kalau di Cina di Cina ini tepuk tangan malah diartikan sebagai uh, simbol mantap-mantap jadi agak kurang ini, cara Konsumsi publik agak apa maksudnya konsumsi publik agak enggak enak buat ini maksud Selamat ulang tahun kita menghadapi Selamat ulang tahun ke orang Cina ya orang Cina tapi di dengan mantap-mantap kan agak kurang ini juga nggak etis ya nggak etis juga padahal maksud kita enggak Enggak ngajakin mantap-mantap tapi buat apa namanya merayakan ya Selamat Selamat ini kasih tangan aja Oke Terus selanjutnya ada emoji terong ya. Udah terong-terong ya, terong, terong doang tapi sayuran, maksudnya hmm, sayuran. sayuran. <coughs> <Keselok> terong, Mas. Oke. <coughs> Oke. Okay. Okay. Jadi kalau di Indonesia udah terong-terong tapi kalau di luar negeri sebagian orang luar itu nganggapnya itu vulgar juga kayak Apa uh, thumbs up-nya di Yunani. Penis juga dianggapnya penis sama penis. juga kayak di kayak diasumsikan sebagai penis hmm. terong buah persik sama uh, tiga tetes air yang muncrat gitu dianggapnya itu squirt ah, yang kayak embun-embunan itu ah embun bun air oh, air yang, yang bun -bun. mengembun apa sih bahasanya hmm. tetes, air, tetes, tetes air tetes air, tetes, ya, air. tetes air tiga tetes air tiga tetes air ya tiga tetes air yang muncrat gitu iya <laughs> yang muncrat <laughs> tuk Kakuk lagi mas serak terong Serak Nah itu dia sebagian emoticon yang uh, Menurut kita punya art yang bermacam-macam ya di tiap negara ya Multitafsir uh, Multitafsir dan uh, Terutama yang senyum itu yang ngeri Ngeri kan? di, Udah multitafsir Terus kita harus nebak sendiri Bingung mau balasin apa lagi Kalau nggak dibalas salah, salah ya kan Jadi makin uh, bikin nambah ban pikiran Terus kalau menurut kalian ada emoji lain yang memiliki arti banyak atau arti lebih dari satu Kalian bisa tulis di komen Jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya Share ke semua uh, sosial media kalian Like video ini dan jangan lupa buat pantengin terus channel kita Sampai jumpa di video berikutnya Dadah